teman teman kali ini di video ini saya akan membuat video prank handphone ya nemu handphone di jalan oke teman teman ini sudah saya siapkan handphone nokia hmm, jadul ya nokia cepek ya nanti kita akan taruh dia di jalan sana kira kira apakah ada orang yang mengambil hp ini oke teman teman hp ini mati ya kondisinya mati jadi kondisi HP ini mati. Baik langsung aja simak video ini jangan di skip. Yo, langsung aja beraksi. Ambil sendal dulu guys. Yeah. Taruh di mana ya? Oke okay, oke okay, oke. Okay. Kayaknya sih bagus di sini aja deh. Nah posisi di sini aja lah. Lari lari lari lari lari lari. Oke okay. sudah aku taruh ya di situ. Kita tunggu ya, korban pertama Apakah ada yang mengambil? Tidak ada yang lewat? Eh, berhenti dia, berhenti, berhenti, berhenti dong putar balik dong, putar balik Eh, bener, putar balik Yee, yeah, diambil dong diambil Tunggungnya enggak tuh? Eh, ternyata pancingan kita Berhasil guys ya. Selamat, anda dapat juga janji dong Tapi masih Berhasil ya teman-teman Ajrit